Ini, Tegang banyak <laughs> okay, coba diceritakan bagaimana keluhannya selama ini. Asa gelisah ya sih, gelisah tak tenang. Apa ni? Asa nak emosi tu. Emosi. Marah-marah dengan istrinya? Iya. <laughs> Sejak kapan itu? Dah lama. Berapa lama? udah lima tahunan oh udah lima tahun nikah udah berapa lama lima tahun oh lima tahun juga sudah punya anak sudah satu ini nikahnya dijodohkan kali ini tidak saling mencintai Nah udah ngapoklah jadi dari kalau diingat-ingat tuh dari berapa lama lah setelah nikah jadi benci apa jadi marah-marah istilah ada masalah sedikit masalah emosi masalah sepele gitu oh. ya kapan lah kan I, ingat nak lah, tahun dalam kurun waktu lima tahun itu misalnya nih di bulan januari dua minggu oke okay. dua minggu tuh ini tidak oh. ya. terus terusan nggak gitu, gitu. hilang oh, terus hilang ya, datang kayak dua kepribadian saya lihat ini kan? <laughs> Dua-dua jin. Kadang baik, kadang jahat gitu Dulu waktu... Dulu pacaran kak? pacaran Yes, berapa tahun tuh? Tidak lama Langsung nikah hmm. Pacarannya pas nikah lah kan? Uh, pikirannya benci gitu kak dengan istri itu? Benci Anak? Anak, kadang ada benci Kadang-kadang juga? Anaknya berapa? Satu Rumahnya di Kebangkitan sana. Kebangkitan Oktober. Kebangkitan tuh masuk ke 28 Oktober ya? Pontianak Utara ya. Iya. Itu rumah sendiri? Dua orang, orang tua. saya. Hmm, dari awal nikah memang tinggal di situ. Enggak. Awal nikah tinggal di mana? Awal nikah tinggal di rumah kontrakan di Cempaka Putih. Eh Cempaka Mas? Ayani, cempaka emas tuh sana Ayani, sana. Ayani. Sebe sebelum BTN, Teluk mulus ah teluk mulus A Ayani dua kan sana A hmm. itu berapa tahun di sana empat bulan lah empat bulan ngapa cuman empat bulan karena kan kemarin suami kan ada taksi Taksinya dibawa sama orang kecelakaan apa segala macam jadi rumah tuh sering ditinggal daripada saya sendiri kan jadi saya balik. Ke oh. orang tua Dan habis seterusnya. Empat teruskan? bulan aja itu ya. Uh -uh. Abis nikah tinggal cuma bulan. Uh -uh. Selebihnya tinggal di orang tua. Uh. Kok kerjanya taksi? Taksi. Tadi itu saya mau nanya gini. Ada apakah emosinya terutama di rumah gitu? Oh ternyata ya oh, lamanya di rumah orang tua ya. Nah selama di rumah tuh ada ndak bedanya dengan di luar? Beda. Apa bedanya? enaknya di luar enak di luar A -a. rasa perasaan tuh enak di luar enak gitu ya kalau di rumah bawanya emosi emosi benar gak kayak gitu? Benar. Nah. nah kok kalau kayak gitu tuh ada dua kemungkinan <laughs> sebab yang wajar sebab yang gak wajar nah, kita dengarkan alasannya kenapa kalau di rumah rasa gak nyaman? Ya, nengok orang di dalam rumah tuh benci semua. Mm -mm. kenapa? eh siapa aja yang tinggal di rumah nih? Saya, Orang tua dua-duanya? Dua-duanya masih, masih ada? Dua, terus adik satu Adik udah nikah juga? Hmm. Laki apa perempuan? Adik cewek itu dua di laundry Jadi yang ada di rumah tuh ada cowok satu aja Yang lain semuanya berarti Laundry di suiknyok Yang cowok ini umur berapa? Cowok umur 25 Oh udah dewasa Udah hmm. ada anak kecil, cuma anak saya aja Anaknya berapa? Tiga tahun. Tiga tahun. Satu aja ya. Jadi di sana sekarang. Tapi sama. habis itu rasanya sak. balik kita pikir, ngapa tadi aku begini? Nih, dari bapak, ibu, adik ipar, anak, istri, mana yang rasanya paling benci? Semua, semuanya. Oke. Okay. Ingat ndak awal pertama, biasa orang benci itu entah karena dia salah kan? orang ini salah gitu sampai sekarang kesalahannya masih dilakukan jadi benci kan ya. itu normalnya ingat gak apalah yang pemicu dari awal kenapa jadi benci disini masalah sepele sikit pun jadi pun langsung benci langsung. tapi habis itu kita udah pulang ke rumah tuh udah hendak lagi lah gitu jadi balik ngesal rasa hilang tak nyaman tadi ngapa aku kayak gini ya. oke okay. nah ini dia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjelaskan. berarti ini kesannya ini aneh gitu ya. Kalau misalnya gini, saya tanya apa awal mulanya tuh, kenapa jadi benci dengan semua orang itu? Oh, mulanya tuh saya uh, nyidupkan TV misalnya ya, saya nyidupkan TV, kena tegurkan, jangan nonton bola malam-malam nih, saya tersinggung. Se Sejak itulah saya itu tak suka. Nah, misalnya, kalau kayak gitu kan ada sebabnya. Kau ini kayaknya tidak ada itu mm. <laughs> dari tadi jawabannya kayak itu ya. Mm. Memang tidak tahu kenapa ya. Orang benci juga, mm -hmm, Tanpa alasan ya. Tapi nanti sudah kita balik rumah, nyesal. Nyesal lagi. Tidak ke malu, orang tidak ngapa-ngapa, ngapung ngapa kubang ini. Mm -hmm. Oke, okay. ini aneh ya. Yang kedua, apakah sering bermimpi buruk selama lima tahun ini? Jarang ni. Mm -hmm. Tapi ada lah. Ya? Ada apa biasanya mimpi buruknya? paling mimpi kan yang di rumah tuh ada meninggal. Ya. ah mimpi meninggal ah. kematian ya? kematian mimpi kecelakaan. mimpi kecelakaan itu ya sih tidak ada ya. kalau binatang binatang? binatang-binatang ada. Binatang, air? Binatang, binatang. Ah, ular pernah mimpi ular pernah. apa mimpi dipatuk ular? dibelit ular? dibelit ular, wah besar lah ularnya itu. Udah dik sih tak bisa. <laughs> Oke, okay. maaf nih usaha selama lima tahun ini ada masalah yang aneh. Usaha. Kemudian apakah kecelakaan. di laundry, apakah di taksi? Di taksi. Ah apa ya ininya masalahnya? Masalahnya sih ya kecelakaan terus ya. Kecelakaan terus. Ha. Ini taksi, ini bos taksi kan nih? Kan, member banget saya driver beli mobil, beli mobil. masukkan ke surya. Nah, surya taksi. Nah, surya taksi. Nanti saya bawa satu, supir bawa satu. Oke, bendera. bendera orang. Oh, di bawah surya gitu nah. ya. Sering kecelakaan, sering kecelakaan. Sampai ini kah? Korban jiwa kah? Korban jiwa, supir supirnya itu. Supirnya, supirnya sih cuman. selamat, cuma uangnya mati. Oh, oh yang ya. ditabraknya itu? Di jalan kemudian nanti Abang lagi Abang rumah orang Abang tiang listrik Udah kandung dah Berapa kali nih selama 5 tahun? Yang saya tahu sih 3 kali hmm. Itu kalau dia yang kecil-kecil itu udah mungkin udah Tak terhitung Dah tidak terhitung? Kecelakaan kecil-kecil itu? Kecelakaan kecil-kecil Hmm, oke okay. Aneh ya. Kalau di laundry ada masalah? Launderi sejak susah kapan? Cari karyawan ya. Susah cari karyawan, galak kali ini. <laughs> adik yang handle tuh saya. Oh gitu. Nggak lama tuh kosonganku jelas. Pernah nanya, enggak kenapa kalian berhenti? Gitu. Alasannya apa? Ya adik lah, adik itu memang betulnya keras. Oh. Oke, okay, ya udah. Dalam 5 tahun ini udah pernah berobat belum? Ini berobat kayak gini maksudnya? Belum pernah. Belum pernah. Sekarang apa yang dirasakan? Saya rasa berdebar-debar Takutkah? Takut kelihatan saya? Iya Berdebar-debar rasanya merasa meriang Ini kakaknya? Biasa tidak? Sejuk panas dingin Maaf nih saya mau tanya Pernah ndak belajar ilmu sebelum nikah? Dulu pernah sama Yang di kampung yang itu Ada cemokong itu lah pernah dimandikan dia pernah kapan dimandikan. udah waktu masih bujang waktu sih. masih bujang aa. lepas SMA lepas SMA dimandikan terus apa ni dimasukkan badan dia nanti tu ada orang ngasih kita ini doa dengan muka kita dia anu dia tu dah gitu ya oh ini ini kakek ni aa. dia kemasukan kemasukan terus makhluk itu ngomong ngomong terus dia ngasih sesuatu Kasi gitu sesuatu dipegang-pegang gini sininya heeh ngasih apa katanya? itu untuk apa ya? Penjaga. pemanis lah untuk pemanis Jang itu belum nikah ya? belum wah wow, udah tapi saya pernah diceritain kok sama Oh nah. jadi udah rela Dhani saya pernah dimandik <laughs> nanti itu bak, air tuh tak mampu saya mandi air sejuk sejuk ya? tengah malam gak? tengah malam air kembang? air kembang? air kembang air kembang abis itu abis mandi udah itu selalu ngigit paku berapa? satu, di mm -hmm. Paku nggak ada matahari nggak ada matahari ya ha -ha. apa yang terjadi setelah itu nggak ada sih nggak ada rasa apa, -apa. nggak ada banyak lah cewek mau dengan dia nih nggak. Nggak sih satu aja ya <laughs> uh, oke okay. setelah itu pengisian baru itu pengisian ilmu kan iya nah setelah itu apa yang dirasakan yang kita rasa tu kan, cuma kaya tidak tenang je, ya. Setelah itu itu? Hmm, rasa tidak tenang gitu ya? Dulu pernah juga ya, kan Ke Raksawa ada tempat keluarga yang istilah orang pintar lah Apa yang kau pakai dia hanya negara ya. gitu oh, ya? dia sih. langsung nanya gitu? Ha. Langsung tahu dia ya? Langsung tahu Apa yang kau pakai? Terus jawab apa? Tidak ada bilang gitu ya sih Hmm, padahal dia lihat itu Ada sesuatu di badannya ini gitu kan? Maka dia nanya Apa yang kau pakai? Kenapa jadi begini? <laughs> jadi ilmunya dipakai ndak waktu itu? Tidak. Untuk penjagaan, untuk pemanis. Untuk penjaga badan. Untuk kan? penjaga badan. Okay. Habis itu salat ndak khusyuk. Ndak. Ndak khusyuk. Ndak khusyuk. Gelisah. Gelisah kan? Ha. Jadi kalau keinginan kita nak sembahyang pun tak ada. Setelah dia isi itu tuh. kadang udah kita kadang berpikir apa kita ndak sholat ya ngapa mm -hmm. orang bisa tak bisa tapi ya tak tegar gerati hmm, tak tegar rasa ya tidak tegar gerati jadi yang disukai apa waktu itu ya senang senang ya senang senang ya oh, Diluar, di luar oh pokok pokoknya dunialah, ya? dunia lah ya di luar ibadah gitu ya Lalu, kan saya kan kuat ngobat ya ngobat inilah uh, masih Ringkaran narkoba Oh gitu Selama sudah 5 tahun Dah berhenti Sebelum nikah? Uh. Oh ya. Yeah. Alhamdulillah Oh sempat terjarak narkoba juga Ini dah lama dah tu ya ngisi itu tu Dah lama e Itu jeakah ritualnya? Itu ya Ada nak disuruh puasa atau ada. Ngamalkan wirid wirid Suruh pakai sarung Kembang Sama pakut sama telur Waktu ritual uh. itu? Mandinya tengah malam. Mandi tengah malam. Gigit paku tengah hari. Pakunya malam-malam juga. Oh malam-malam ya. juga. Apa yang dipandang malam-malam? Itulah. tengok ke atas gitu. Senggang semandi itu, mandi tuh, air itu tak mampu. Boleh orang gigil, cem batu, cem es. Ah, ya. dingin, biasa, se ya. dingin sekali kan? Dingin sekali ya. Tapi gigit paku itu suruh ngeliat ke? Ke bulan loh. Ya. Oh tadi. Soalnya pas tengok. bulan anu tuh pas terang loh. Pas bulan purnama. Uh, uh, pas ada, eh bulan terang lah bu. Energi hmm. itu bulan ya biar terang gitu, energinya mandi habis itu, ada rasa berat-berat gitu di belakang atau di dada Suku sakit kepala ya? sakit kepala, hmm. oke okay. lalu, setelah beberapa lama, tidak pernah dibuang ilmunya? tidak pernah sampai menikah sampai sekarang ini? oke, okay. dan nikah benci-benci pula dengan orang benci, sikit, salah sikit mulai, nak kita mau kita bunuh orang maksudnya. oh sampai kayak gitu ya? Hmm. Maaf nih, ada ndak rasa gini? Kalau lihat orang tu kecil, soalnya. Iya, kecil, semuanya kecil. kecil. Saya besar itu hmm. jadi ndak takut. Tak takut ya, jadi panggung-panggung. Kalau posisi, kalau kita benar, oh gitu. Hmm. Oh masih, anak pula ya? Hmm, masih sadar Masih, masih sadar lah. Salah ya, kita diam ya? Enggak pula ya? Pas Cuma benar, enggak pula. kalau memang kita Enggak kita benar Kita tak ada takut, hmm. kan? ada. Kita agak -agak, ya? Enggak Di mana tempat pula kita agak-agak ya? siapa pun dia kadang orang di jalan juga mau di pangkong kan? iya kak kecil ya, ya? kalau udah di tol, orang oh, tak senang ya mulai keluar dari rumah, rumah- ke jalan ke bersih ya. Masya Allah okelah okay itu kayaknya sebabnya tuh biasanya kayak gitu kali lah dari ilmu kebal ada anu Allah nih, eh bukan ilmu kebal ya penjaga badan ya eh tapi kebal gak sih? enggak pernah tes <laughs> Dulu tuh? Tidak pernah Kata orang tua tuh ah, Habis ini kau kebal nih Ada enggak dia bilang kayak gitu? Tidak ada. Oh enggak Penjaga badan enggak? Penjaga badan enggak. Biar berani ya Pernah kelahi kah selama ini? Selama ini Secara sih, fisik? Belum pernah Belum pernah Paling, -paling lah dengan adik seorang ah. Tengkar dia tuh? Jangan cari bapak dulu, belum? ah kok dulu sih pernah kelahi dengan bapak bertijur Sampai tetap tak dengan dia Nah itu yang mau saya tanya tuh Oh, pernah ya? Pernah Pernah tidak waktu dipukul atau itu rasanya tidak apa-apa? Tidak terasa Tidak terasa apa-apa? Malah kita malah Sudah kita dapat orangnya osmati Sampai di jalan ya bertempas parang Sama bapak? Sama bapak oh, Bapak kandung? Bapak kandung Kenapa itu? Masalah sepele Cuma habis itu nangis saya Sudah selesai bertarung? Nah, nangis saya datang minta maaf tapi bapak tidak apa-apa? Tidak apa-apa Tidak kena cuma gitu ya? yang melarai yang kena sini. Nek eh, eh, eh Yang melarai kawan itu Berarti bukan cuma gertak ya? ya. Benar-benar nyerang Benaran. ya? Benar-benar Subhanallah Kawan sampai terbelah si Nek ini Kawan kau dekat saja ya? dia menangkap parang Itu sebelum nikah kah? Sebelum nikah Bapak masih ada? Masih Masih Rumahnya di mana? Saya asli Spadio Oh situ uh. Sengedurian lah ya? Sengedurian Gertak kuning. Okay. Gertak kuning. Tahu-tahu uh. Gertak kuning sungai itu kan kenapa sebut gertak kuning? padahal tidak ada gertaknya kan? tidak ada gertak gertak itu ya itulah yang ada sungai itu gertak namanya kan? jalannya itu gertak Ya udah. dulu saya pernah gak tuh ngerukiasi itu tuh gertak kuning di gertak kuning bayangan saya kan belum pernah saya kira ada jembatan warna kuning kipanya tidak ada <laughs> oke okay, taruh ke anoknya plastiknya siapkan emang taruh di depan oke okay, mari kita mulai rukyahnya semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan ya ini kalau dari ceritanya ya kemungkinan besar nih pengaruh khodam itu ya orang kok dia diisi kata dia penjaga atau untuk kekebalan biasanya diisi jin kok dia dah ada di badan tuh disebut khodam itu orang bilang kodam-kodam, nak buang kodam lo katanya. Kodam itu ya jin yang ada di badan, diisi di badan, dimasukkan ke badan. Dia punya tempat tuh di badan kita gitu, entah, entah di mana. Tadi kepala, entah di dada, entah di lambung, entah di betis entah dimana. di mana. Di ketiak, di perut, di pinggang. Dia karena dia ada di badan kita gitu, dia pengaruh itu. Biasanya yang umum dirasakan orang punya kodam kekebalan atau penjaga badan itu dia emosi Itu yang paling sering dikeluhkan, emosi Jadi emosi, yang kedua jadi sangat berani Sama orang tidak takut, seperti tadi itu penjelasan tadi Tidak takut Besar kecil, berpangkat ke orang biasa lawan Tidak ada takut Cuman itulah efeknya berlebihan dengan keluarga kayak gitu juga dengan diri sendiri nah, karena dia setan ini biasanya je, biasanya jin kafir biasanya setan ya itu dia ganggu ibadah karena kalau kita ibadah dia panas karena tak, saya ingin mau sholat kadang tapi kok tak bisa iya seperti, mau solat, tak bisa. seperti terhalang kan uh -huh. hmm. besok mau sholat nih mau nggak bisa takkan tak bisa nggak bisa ya. iya padahal cuma sholat kan kadang, -kadang kalau banyak <laughs> ajar kadang kita kadang mau oh, iya hmm enak senang ya. Dan kayak risih gitu ya. Risih Risi dengan razen. Cepatlah aku, selesai. Nah di situ waktu kubini. dosa. Ya. ya. Mudah-mudahan bisa ya rukinya bisa Simba. lepas lah. Kalau tidak dibuang bahaya nanti sampai mati kita masih hidup ya, Dibuangnya banyak kayak gini. Dihalangi salat entek mati susah. Oke. Okay. Semoga Allah mudahkan. Bismillah Hmm, sini ada. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim Kepada jin khadam Yang masih ada di badan ini Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan nikatan perjanjian dengan kamu Silakan pergi dari badan ini Tidak usah lagi bertempat di badannya Tidak usah turun ke anak cucunya Silakan kembali ke tempat asal kamu Tidak usah lagi mengganggu orang ini dan keluarganya أعود بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفأئمت، فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير في النهوة إلى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُوا هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِّنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ بَرَاةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ لَلَّذِينَ آحَدٌ مِّنَ الْمُشْر قل إن صلتي ونسوك ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وامرت وان أول المسلمين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلداء فإمّ التفه ملخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلكم بالشر والخير فينه وإلينا ترجعون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْمُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقَةً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَخْذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُعُهِ زَبَهُ أَصْحَابِ السَّعِيرِ براءة minallahi الله rasulihi إلى الذين minal musyrikin Qul قل إن wa nusuki wa mahyaya wa mamati العالمين لا alamin له La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِمَّا فَهُمُ وَإِمَّا الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yaduuhizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atum minallahi wa rasulihi Ilal ladhina ahattum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ بِذَلِكَ وَأَنَا الْمُسْلِمِينَ minum. Oke okay, cukup. Sini. Apa yang dirasakan? Meriang mana Panas. yang kayak dingin oh dingin malah kepalanya berat? berat tidak pinggangnya? berdebar-debar? Okay. berdebar-debar di kepala berarti tangannya kayak gini letakkan di tengkuk letakkan di tengkuk turun lagi turun lagi tekan ke depan tekan terus dorong pelan-pelan ke atas dorong ke atas ke depan ke wajah, terus ke mulut lakukan berulang-ulang, keluarkan lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat muntah tersendawa wa annahu wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda fa'immitta <Sessim> fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilayna turja'un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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika wa mirtuwa anna awalul muslimin Keluar lewat mulut, keluar, keluar tinggalkan badan ini Wa ma ja'alna li basharim qablikal khulda fa'immitta fahumul khalidun كل نفس دقيقة الموت ونبلكم بالشر والخير فينه وإلينا ترجعون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِىء وَدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَلُوكُمْ رَحْقَفٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَخْدُوهُ إِنَّمَا أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bara'atum minallahi rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyayin Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika umir tuwa ana awalul muslimin Keluar, khodam penjaga bayi Khodam pemikat yang membuat mudah marah, mudah emosi yang menghalangi solat Yang memberi mimpi buruk Yang membisikkan was-was Keluar dari badan ini Keluar semua khadam Yang bersarang di badan Yang ada di kepala Yang ada di kepala Keluar semuanya dengan izin Allah Yang ada di wajah Yang ada di wajah Yang ada di wajah Yang ada di, wajah, yang ada di belakang telinga yang ada di belakang telinga, yang bersarang di belakang telinga, yang ada di belakang kepala, yang ada di belakang kepala, yang ada di tengku, yang ada di tengku keluar semuanya dengan izin Allah, yang ada di pundak, yang ada di pundak kiri kanan, yang ada di pundak kiri kanan, yang bersarang di pinggang. Yang bersarang di pinggang di tulang ekor. Oh, pala berat. Minum dulu. Ah. Kasihan. Sebelah mana yang berat? Pala. Sebelah mana? Belakang. Di situlah dia berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum الله min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'bah yukhribuna buyutahum bi'aidihim المؤمنين mu'minin Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum الله min haythu lam yahtasibu Wahdah fāfi qulubihim ruhba yukribu nabiyu taḥum bi aidihimu aidi al-mu'minin. Keluar lewat mulut, Keluar yang bersarang di tengku, yang bersarang di kepala bagian belakang. Wa dhanu anhum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa atuhum Allahu min hissulam yahtisibu. Wahdah fāfi qulubihim ruhba yukhribu wa la yu tahun bi aidihim bi aidi al keluar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Wah yang ada di tulang ekor yang ada di tulang ekor yang ada di tulang ekor bismillah la haula Bar yang ada di tulang ekor, yang ada di tulang ekor, Bismillah. <tik> wa bahwa Bismillah. Wahdah fāfi qulubihim ruhda yuquribuna buyut dari aidihim wahaidil mukminin keluar semuanya keluar kadam-kadam yang ada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sundawa wa annahum anhum mani atuhum husnuhum min Allahi fa atahum Allahu min hissulam yahtasi bu wahdah fāfi qulubihim ruhda yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wazannu annahum mani'atuhum fasunuhum minallahi sa'atuhumullahu min hais lam yahtasibu wa qadfa fi qulubihim murda yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin war sama' keluar semua yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala semuanya keluar waqad annahum husunuhum min hais lam yahtasibu laqad dafa fi qulubihil mur'aba yukhribuna yutahum bi aidhim wa aidil keluar semuanya bismillah di biyadihi malakutu kulli wa Ringan? Ringan ya Alhamdulillah Kepalanya masih beranda? Tidak Badan? Ringan ya? Coba lihat istrinya hmm. Masih benci enggak? tidak? Masih benci tidak? Tidak Tidak Enak ya? Tidak. Ringan? Ringan ya Kalau tidak ada sakit maat, ya? Pandangan jadi lebih terang? Terang Alhamdulillah Masih mual enggak? tidak? Tidak ada rasa dokter dah nih ke dokter Saya ke dokter dulu. Saya keluar dokter dulu. Saya ke dokter dulu. Saya ke Saya ke dokter Saya Saya tepuk-tepuk kayak ini? Enggak Enggak kan? Enggak, enggak. Kalau Saya pakai kayu iya Saya kayu dokter di sini masih dokter <laughs> dulu. Masih berat? dokter dulu. Saya ke dokter lo Saya <laughs> Sampai kayak gini? Gitu ya? Hmm. Kayak ada bola gumpalan gitu kah? Iya gumpalan juga Ada berapa? Ngitung tak? Tidak Banyak? Banyak Yang besar-besar? Besar-besar Banyak kah? Banyak Banyak lah kali Keluar sih, bawa itu masuk cuma air kan? Air Gepala hmm. itu cuma terangkat dan sedikit Tadi ada rasa mau hilang kesadaran? ndak Enggak. Enggak. Berarti dia nggak ngelawan. Berarti dia langsung keluar. Biasa ada yang ndak mau pergi itu langsung ngambil alih kesadaran. Dulu saya pernah ngrogoh tentara. Sama keluarnya kayak gini. Kalau dengan istri emosi, anak emosi. Masalahnya dia itu tentara. Kok atasannya marah? nanti dia pula jadi nih apa? Hmm. Kayak tertantang gitu. Kan bahaya tuh. Iya kan? Bahaya katanya. Sebelum dia kan orang Jawa Timur, sebelum dia ditugaskan ke Kalimantan Barat, dia datang ke seorang kiai katanya. Maksud dia tuh minta doakan, Pak kiai saya ini ditugaskan ke Kalimantan Barat, mohon didoakan biar selamat. Bukan didoakan, di ilmu kebal. Gini katanya, ditekan sini ya. Dia duduk nih sama pak kaya itu ditekan sininya katanya di kan habis itu dipanggil santrinya suruh dites dia bilang jadi dia ini bingung kenapa pula dites bawa ke lapangan di apa? Pakai golok tuh ndak luka dia bilang nah menjak saat itu tuh katanya dia jadi mudah emosi sering pusing katanya rata-rata ya, sering rata sering tuh pusing. sering pusing mungkin ah. setiap hari saya pusing kalau dia hmm, pusing emosinya naik Emosi juga. naik emo otomatis kalau bagian bakal tuh jadi berobat ke dokter tuh kok enggak sembuh-sembuh, keluhan tuh cuma sakit kepala. Di CT scan tuh enggak dapat apa-apa, normal gitu. Jadi aneh ngapa sering sakit kepala, tensi normal tidur cukup. Aja. Sampai main, mau pakai yang baik, sedih, ayat Prodia, hmm. sampai cek, Pek cek darah ya, cek lengkap, tuh. Cek lengkap. normal semua ya. <hums> hmm. Itu masih takut nggak lihat saya. Nggak. Ya masih berat kan sini ya? Sini. Ayo, kita cek lagi. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wama ja'alna li basyari min qablikal khulda Fa'immittafahumul khalidun Kullu nafsin <tangan> da'iqatul maut Wa nablukum bisyari khayri Wal khayri fitnah wa ilayna turja'oon Wa ad-nahu ka na rijalum minal ins ya undo na minal jinnifazaduhum rohaka Inna na shaytona lakum aduhum satthahiduhu aduhwa in yaduun mayadum hisbahulia min ashabi sa'ir disa ir baro atum min allah hiwa rasulhi ilaladi na ahatum minal mushrigin Kul inna salati wa nusuki wa mhiya wa mmati lillahi rabbil alamin, la sharika lahuhu bedali kaumir tuwaana awalul muslimin. Keluar kadam-kadam yang masih tersisa. Keluar lewat mulut. Keluar yang ada di kepala. Yang tertahan di leher. Yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut. Keluar yang ada di kepala bagian belakang. Keluar semuanya dengan izin Allah. Yuk kita hancurkan lagi sarang yang mungkin masih ada. Bismillah. Wa bannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'atahum allahu min haythu lam yahtasidu wa qadafa fi qulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin wa ya keluar yang ini ada di belakang kepala <tip> Wa qadhafa fi War yang masih ada di kepala Wa dhanu annahum maniatuhum Waqada asasiyyuqulu lihimurulba yuqribu waqabita humbe aidihimu aidilmu minin 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 wa qada qulubihim ru'ba yukhri bunabuwu tahum bi aydihim wa aydil mu'minin bismillah subhanallah la sisa-sisa yang masih ada waran luar yang masih ada di dada yang ada di dada yang ada di lambung keluar mulut fa subhanalladzi biyadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un fa subhanalladzi biyadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un dengan ya. alhamdulillah banyak eh kodamnya olahraga trauma ya. lembut <laughs> terang rasanya ya. alhamdulillah badan enteng insyaallah sholat ke masjid nih nanti nih asar nih tapi dua hari ke depan dia diajak temannya ke mempawah itu mungkin gak usah dilakukan. Kita laris katanya. Hah? Gak usah kan? Pak. Gak usah lah. Gak usah. Ah Iya, salah satu gangguannya orang yang punya kodam tuh dia terhalang. Kayak tadi tuh, kerjaan terhalang. Ini terlepas dari itu ya, apa? Semua itu ditakdirkan Allah kan? yang kecelakaan itu takdir Allah, itu pasti sama kayak kita, Rukiah ini saya datang hari ini jam ini, di sini tempatnya itu sudah Allah takdiran. Ya. maksud saya, setiap sesuatu yang berlaku di kehidupan kita itu ada sebabnya ada sebabnya kayak uh, kalau kita dagang, kalau dagangnya enak harganya terjangkau, pelayanan bagus wajar tidak ramai? wajar kan? Ramai itu takdir Allah bukan? Itu takdir Allah, dari sebab kita Tiga itu, makanannya enak, harganya terjangkau, pelayanannya bagus Ini sebabnya Dari sebab itu tuh, jadi kita banyak pelanggan, banyak orang beli Sekarang, kalau dagangan kita itu enak Harganya terjangkau, pelayanan bagus, dan sudah berjalan berapa lama, ramai, tiba-tiba sepi tanpa sebab yang jelas, ngapa nih harga tetap, pelayanan bagus, makanan enak, ngapa tiba-tiba sepi? Ini kan takdir Allah betul, betul itu takdir Allah. Cuma yang kita tanya kan itu maksudnya sebabnya apa ya sebabnya? Ini kayaknya aneh nih. Sampai ada orang bilang sudah sebulan sepi, bang ngapa? Kemarin saya ke sini tidak buka. Padahal kita buka, dipandang orang tutup. Ah ini kan aneh kan? sebabnya aneh nih, berarti sebabnya tidak logis, sebabnya tidak normal tidak wajar nah itu tuh, kita mikir, oh ini ada gaib kali ini karena emang diantara gangguan mereka itu adalah menghalangi usaha menghalangi orang menikah menghalangi orang punya anak misalnya membikin orang sakit, membikin orang bercerai ah, suami istri, membikin orang mati nah ini nih, salah satunya kalau orang punya kodam tuh terhalang dia apa yang mau dilakukan tuh setelah udah jadi mm -hmm. gitu. mirip dia dengan kasus sihir ada emang orang tuh tapi kalau sihir tuh, misalnya tadi tuh semua faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tuh ada, kita punya dan selamanya sudah berjalan baik tiba-tiba tanpa sebab yang jelas tiba-tiba terputus atau turun atau kalau tadi tuh, dagangan yang ramai jadi sepi misalnya itu kita mikir nih kok aneh ya, udah sebulan nih kita pikir oh mungkin orang memang lagi sepi, mungkin faktor ini apa pandemi waktu yang lewat tuh kan atau apa gitu. Eh ternyata ada hal lain yang menjadi sebabnya yang tidak kelihatan gitu. Nah, tidak usah lah, kok dah, minta penglaris itu pasti dukun. Biarpun gelarnya gelar tokoh agama, kok udah model kayak gitu tuh saya mikirnya tuh hal oh, kayak gitu, tuh, takutnya ke turunan kita. Kan? Oh, iya, yang kayak gini nih, ilmu-ilmu gini. Nah, nih. Kalau enggak dibuang tuh, nanti dia turun ke anak cucu. Stressnya hmm. lucu tuh banyak. Gitu. Banyak dah kasus. diajak aja ya, orang-orang zaman kita nih. Tidak salah yang zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu, yang kemarin ya, waktu kerusuhan Sambas, maaf ya, tahun 97 ada beberapa pasien saya dari sana, pasiennya yang seumuran-umuran 20, yang mahasiswa, yang baru mau nikah, itu terganggu. Karena bapaknya dulu waktu kerusuhan pernah minta itu, minta biar kebal. Ya takut kan, tiba-tiba mereka mau dibunuh sama etnis hmm. yang satunya tuh, minta ilmu kebal. Jadi punya keris, punya jimat segala. Nah sekarang udah kerusuhan udah nggak ada lagi, udah aman. Eh, anak cucunya terganggu. Diganggu jin yang dari keris, yang dari itu, ndak dikasih makan, yang karena ndak dibuatkan ritual, jadi nganggu anak cucu. Ada yang anak cucu jadi indigo, jadi bisa ngeliat jin, jadi macam model dukun, jadinya. Itu yang minta buang-buang sekarang, tuh. Anak situ, kalau dibawa ke laundry, selalu ada yang pandangnya tuh. Kadang-kadang dia bilang, bapaknya ada di tangga di situ. Nah, kalau itu masalah di tempat, berarti di tempatnya hmm. di atas itu ya, tidak ya, dipakai ya hmm. kan? iya hmm. sorry, ada setiap orang yang ah, di situ pasti melihat ada yang merupakan orang, anak saya tuh hmm. dia bilang bapaknya di atas, dia mau naik ke atas itu mau diaktifkan tempat itu tuh ya, nanti kalau tidak, di tempat izin dia sama kayak toko pakaian yang ngundang saya tuh di jalan Pancasila tuh hmm. dia ruko tiga tingkat Tiga lantai, lantai dasar, lantai atas, sampai yang atasnya itu nggak dipakai, itu tuh macam gudang. Bukan macam gudang lagi, macam rumah kosong. Kayak kita misalnya pergi ke gedung yang terbengkalai, nah, yang kayak gitu lah dia, gelap. Ada videonya tuh, di bawahnya jualan. Karyawan tuh sering, sering lihat kalau di tangga tuh kayak ada orang intip kayak ada kepala ngintip. Atau kalau lagi diam-diam tuh kayak ada yang jat apa jalan dari atas turun. Ah, tek tek, tek, tek, tek, tek, tek. Ha. menyerupai gitu. Ah, ada yang menyerupai gitu jin di atas tuh, biasanya, kan di atasnya kosong gitulah kita kalau punya ruko, bawahnya usaha, atasnya dikosongkan ada aktivitas, ada, ditiduri, ada di tidurin, ada di kosong, pokoknya itu pada ngumpul di situlah yang dari jalan, yang dari hutan, dari mana tuh, singgah air makin ramai, ngacau lah dia Adam dia apa nih? cewek lu duduk di disitu, kadang karyawan bilang iya yeah. duduk di tangga itu mau diaktifkan nah gimana lah caranya diaktifkannya maksudnya itu ada aktivitas manusianya gitu jangan kosong kalau uh, aktif itu maksudnya bukan sekedar aktivitas yang nonton baring-baring nonton dengarkan musik bukan kayak gitu aktivitas itu maksudnya aktivitas ibadah tapi nak mungkin kan orang kerja laundry ibadah kerja laundry di bawah dalam waktu yang sama suruh ibadah di atas nak mungkin kan mm -hmm. Yang paling mudah sekarang nih, kok memang itu belum ditempati, coba di setel murotal di atasnya Jadi atas tuh hidup, ada suara, ada, ada bacaan Quran diperdengarkan situ Jangan dibiarkan kosong Itu memang nanti tidak langsung pergi dia Perlu waktu memang, tapi ya setidaknya kita usaha terus setiap hari Di itu aja tuh, belikan speaker mp3 itu Isi murotal Quran, nah itu di setel di atas Jangan nyetel musik di di dalam tuh makin suka mereka. Sama jangan majang foto, foto gambar-gambar makhluk bernyawa binatang misalnya jangan suka mereka datang situ pada datang. Alhamdulillah sekarang apa yang dirasakan? Hilang, nah, lah. Mudah-mudahan benar-benar mudah mudah hilang, udah benar-benar mudah bersih ya. Mudah-mudahan setelah ini semoga Allah terima taubatnya, insya Allah, Allah terima. Kita bertaubat kok benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah, terima. Semoga setelah ini Allah mudahkan kembali beribadah. Nanti pelan-pelan lah tuh, beribadah, sholat, dikerjakan lagi. Nah, nanti imannya kan mulai naik tuh. Misalnya sekarang imannya nol, misalnya. Misalnya ya, 0, berapa gitu, bukan nol benar. Misalnya, nanti mulai kita sholat tuh, naik dia. Naik imannya, naik, naik, naik, naik. Sampai itu kok dia dah tinggi tuh, kita kokoh. Batin kita juga tenang Dari sebab kita sholat itulah Rezeki kita lancar Kunci pembuka rezeki itu sholat Kalau orang ninggalkan sholat Hidupnya kacabalau Keluarganya kacabalau rezekinya pun seret Lihat tak ya? Kuncinya itu di sholat Allah suruh kita sholat Abis Allah kasih kita rizki Supaya kita bisa beribadah Maka Allah kasih rezeki, rizki dikasih. Terus kita ibadah Kasih rezeki. Kita sholat dikasih rezeki. Jadi kunci pembuka riski itu itu salat fardu itu. Enggak perlu pakai apa datang ke Pak Haji minta penglaris Pak Haji, enggak. Bukan itu dia. Kuncinya itu di solat Solat aja. Nanti bagus dia. Lihat aja nanti. Mau minta ya Afri? Untuk jual rumah lah. <laughs> enggak usah, enggak usah. Itu biasa dikasih. Ya balik-balik lagi kata Adik penglaris misalnya kan apa bedanya dengan yang dulu, penglaris, pemikat, penjaga badan, sama yang model kayak gitu tuh, pakai bantuan jin misalnya untuk penglaris kamu tempel di kamar, kamu eh, apa, di depan pintu misalnya, bentuknya kertas itu kalau beneran dia nggak nipu maksudnya, itu beneran, itu ada jinnya biasanya nah, jinnya, di laundry tuh ada tuh, ada kertas apa ya, Arab juga, aksaranya saya nggak jelas lah pokoknya di pintu depan sama pintu belakang karena itu pernah dipakai sama asam pedas. Asam pedas apa ya? Okay? dasar sebut nama, dasar sebut nama. <gifin> <laughs> Nanti masuk Oh, itu bekas orang dulu, usaha orang. Ya udah, itu berarti harus dibuka. Itu yang ditempel di, di atas ini kah, pintu kah Itu kok enggak penglaris, penangkal. Kalau enggak penglaris, penangkal. Penglaris itu untuk datangkan pengunjung, penangkal lo biar tempatnya enggak diserang orang itu biasanya ada jinnya jadi kalau kita masang, itu kan jimat tuh raja kan dijadikan jimat, nah kalau kita masang jimat di rumah sama juga kita menempatkan atau naruh jin di rumah kita itu mau dilepas terus dibakar lepas baca ta'awud, awudu billah minasyaitun rajin. bismillahirrahmanirrahim, baca surah al-falak an-nas gitu aja ya lah, bacakan terus dibakar udah, insyaallah insya allah aman karena kita kan mau, saya tidak ya itu kan bekas orang kan hmm. nah adalah ya biasa orang tidak tahu ada ada pasien saya itu dia ngontrak di jalan Budi Utomo hmm. datang ke rumah kontrakan udah ada itu penangkap apa raja-raja di atas dia tinggal situ tidak betah panas sering kalau sendirian di dapur kayak ada yang ngawasi anaknya sering nangis malam dengan suami, bertengkar terus, tidak nyaman dibilang di rumah nih. Kok dia balik ke rumah orang tuanya? Enak katanya, ndak emosi, ndak, ndak waswas ndak risau. Tapi kok balik ke rumah itu, tuh bawanya takut, waswas -was, marah, bercampur-campur. Kalau tidur, kayak ada yang ngawasi, katanya. Entah di pojokan kamar itu, kayak ada orang berdiri, tapi ndak nampak. Pas dilihat, tuh, ndak ada gitu. Nah, itu ada juga mahasiswa, tuh, di jalan sejarah dulu, mahasiswa. Dia sering ketindihan katanya Sering mimpi buruk Pas saya ruqyah Pas saya ruqyah Dia kesurupan, saya tanya kamu siapa? Aku penjaga rumah ini, dia bilang Eh, kenapa kamu masuk ke badannya? Aku suka sama dia katanya Kenapa kamu ada di rumah ini? Aku ditempatkan bosku katanya Eh, ditempatkan tuanku katanya <laughs> alam benar kan ya? Itu perkataan jin ya Ya, masuk akal sih Memang di tempat kosnya itu ada, kayak tadi tuh Kayak kertas, ada tulisan kayak Arab, tapi bukan, kayaknya bukan Al-Qur'an gitu Kayak mau dituliskan di lama Ya, itulah tuh, Raja Itu sebenarnya, maksudnya yang punya kos tuh Penjaga itu, penjaga memang, katanya supaya rumahnya itu enggak kena sihir, enggak masuk jin, enggak kena santet gitu Supaya usaha kosnya itu lancar gitu, jadi dijaga Ya jinnya itu, yang ada di situ ya, dia ganggu penghuni kosnya jadinya <laughs> Alasan kita pindah dari Cempaka Emas itu kan, gitu juga. Itu nama orang, hmm. ada penjaganya. Oke, oh, <laughs> tanda dari kacau lampu itu kan, orang di tek, ya. Kita cetek, cetek, cetek, cetek gitu kan, kunci motor, tapu padat dekat gitu. Hmm. Duduk di atas motor lah, bernasib basi terus, hmm. Nasik basi makanan tuh kan, Dapuk bunyi, bawal, Kalau ada yang itu keluar dari dek gitu, kepala, pintu eh, apa nih? hidung anak bayi, hidung darah ah badan, hmm. cipakam putih ya, cipakam emas, cipakam emas, Gila bukan isapan jempol belakang. Oke okay, lah ya, uh, saya siruk ya. Semoga benar-benar sudah bersih, semoga bisa bisa kembali istiqomah dalam beribadah ya, amin. Mudah-mudahan pergi balik ke tempat asalnya anda, anda ngincar anak-anak. Nah, ngincar cucu nanti, ya. Amin. <laughs> Alhamdulillah.